Jerman, air, main, jika, papa nah, nah, tarang, tarang yeah. Ayy, nih, kita ga Nah, so. sekarang kita akan main ya. Yeah. Mama Itu aku bisa di, yang pakai siang di yang kemarin kita kan Creator Oh, tuh, udah main, tuh, deh, gak. ya. Oke, berat ngapain ya? Hari ini, ya, masih gak tau, coy. Oh, tuh, udah main, ya. Oh, tuh, udah ini, Toko license, m2 kurangnya, m entah bakal Oke, nanya siapa? Seperti Berarti <coughs> N, I, N, D, A, B, A, C, D, D, ngapain diganti, diganti pura mbak hmm. berarti kita akan cari soketnya AM4 dulu terus habis itu kita bakal ambil ambil Ryzen x ya dan kita akan ambil soketnya itu ya tadilah AM4 hmm. Nah, itu ini udah paling bagus. Dan kita akan ganti aja doi. Kayaknya prosesnya bakal lama sih. I don't know man. Entar aku nih prosesnya pada gitu. Apaan apa dah? Oke, okay, kita dapat 750 ya. Makasih PC kenapa? Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, Itu oke, oke, Itu, <tuh> uh, ya. itu oke, oke, oh dan nomor 1 buat mahalnya gila deh selain aja dan kita bakal ngegabot aja di gimana ya, ya kita bakal lihat ini bitcoin bisa withdraw aja soalnya udah nggak nge udah kita apa aja ya soalnya aku udah gitu udah gila tuh, <tuh>, <tuh> oke okay, deh okay. so kalian yeah. Ay gede, -gede, -gede. gede banget cuy. Oh my god. Oh. Oke, okay, bye-bye.